Kabar bahagia datang dari Citra Kirana dan Reski Aditya. Pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus telah lahir anak pertama mereka yang bernama Kene Ataraska Aditya. Tentunya momen ini telah banjir doa dan ucapan selamat yang ditujukan kepada mereka. Anak pertama Ciki dan Reski ini diberi nama Kene Ataraska Aditya. Perpaduan dari bahasa Arab dan Jerman, arti namanya adalah seseorang yang tegas, tajam, dan murah rezeki. Begini momen spesial saat sang papa memandangi anak lelakinya yang baru lahir. Reski nampak terharu sekaligus bahagia menggendong sang buah hati. Sang papa juga sempat merekam dan mengunggah video tangisan pertama sang anak di Instagram. Melahirkan secara caesar, baby Kene nampak sehat dan menggemaskan. Warisi paras kedua orang tuanya, Kene terlihat ganteng bak malaikat kecil. Walaupun baru lahir, bayi kecil dari pasangan artis terkenal ini sudah memiliki akun Instagram sendiri. Pada bio akun tersebut tertulis nama lengkap sang bayi, yaitu Kene Ataraska Aditya. Kemudian ada tulisan bahwa akun tersebut dikelola oleh orang tuanya, Citra Kirana dan Reski Aditya. Dicantumkan pula akun Instagram Citra dan Reski. Akun Instagram Baby Kene sudah memiliki followers yang banyak. Padahal akun tersebut baru dibagikan Citra Kirana Jumat siang setelah sang bayi lahir. Terhitung followers akun Kene Ataraska sudah mencapai lebih dari 100.000 Pada update Instagramnya, ada postingan yang menunjukkan potret menggemaskan bayi kecil Citra Kirana dan Reski Aditya. Nah, itu dia gantengnya Kene anak pertama Citra Kirana dan Reski Aditya. Semoga menjadi anak soleh dan selalu berbakti kepada orang tua. Thank you.